Bapak Ibu, silakan mau tanya masalah apa saja? Saya jawab berkaitan dengan akhir zaman. Saya jawab, saya sampaikan fakta-faktanya. Sekarang Raja Salman, orang terkuat yang selama ini membentengi dan melindungi Raja Salman adalah Mayor Jenderal Abdul Aziz Al-Fakh. Baru saja dibunuh tanggal 28 Oktober kemarin. September, 28 September kemarin hari Sabtu Pak. dia dipanggil, diundang oleh kawannya datang, terjadi pertengkaran, lalu baku tembak dan meninggallah beliau bapak tahu, orang ini Majen Abdul Aziz Al-Fakar ini adalah orang yang terkuat James Bond-nya abad 20 paling pintar, paling jenius paling loyal dengan keluarga kerajaan dan beliau telah mati ditembak selama ini yang melindungi Raja Salman adalah beliau secara kasat mata ya secara hitung-hitungan dunia adalah beliau yang merancang mengganti 30 orang pengawal Raja Salman yang disiapkan oleh Muhammad bin Salman untuk mendampingi si ayah menuju ke Mesir diganti oleh Maijen Abdul Aziz Al-Fakhar ini kenapa? dia mengendus adanya upaya pembunuhan terhadap Raja Salman dia ini memang tajam pak, instingnya sangat tajam sekali tapi sekarang beliau sudah meninggal dunia Raja Salman yang tua renta dan sudah sakit sakitan rawan untuk dihabisi sementara ada tiga putra atau tiga pangeran yang akan saling bersaing ketat memperebutkan kekuasaan, pertama calon raja yang nggak jadi Muta'ib bin Abdullah anak kandung Raja Abdullah yang dulu yang kedua, yaitu Muhammad bin Salman, Menteri Pertahanan Dalam Negeri. Yang ketiga, Khalid bin Abdullah. Ini orang memiliki militer masing-masingnya dan kekuasaan. Nabi berkata, nanti akan berkelahi tiga orang calon penguasa Mekah Medina. Yang tak tilo endakan tiga orang ini kesaling membunuh bunuhan saling kelahi, saling berantem untuk memperebutkan kekuasaan Mekah Medina walayasiru ilah ayuahidaminhu tidak satu pun di antara mereka yang akan memimpin Mekah Medina Arab Saudi tidak karena yang akan memimpin Mekah Medina saat itu kata Rasulullah adalah keturunan kandungku Imam Al Mahdi. Masya Allah ciri-ciri dan tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini Pak saya berani mengatakan 96 persennya sudah muncul bahwa Imam Mahdi sebentar lagi Insya Allah akan akan kita semua Aslinya bagaimana Allah kenyataannya nanti bagaimana Allahu akla yang saya mampu hanya menjelaskan tanda-tanda kemunculan Imam Al-mahdi dialah yang akan mempersatukan umat ini kembali di akhir zaman. Perpecahan-perpecahan yang terjadi. tubuh gerakan-gerakan Islam manapun. Ini bahagian dari tanda-tanda akhir zaman. Memang tidak bisa dielakkan. Tidak akan bisa dielakkan. Yang penting jangan sampai perpecahan menjadikan kita saling bunuh-bunuhan. Jangan sampai perpecahan menjadikan kita saling benci-membenci, kutuk-mengutuk, jatuh-menjatuhkan. Ibar Allah yang kami muliakan. al mahdi lah yang akan mempersatukan mereka semua kembali. Kalau melihat kepada tanda-tanda ini seharusnya usia beliau sekarang ini sudah mendekati usia untuk dibaiat di depan Ka'bah salju sudah turun di Arab, Arab sudah kacau ya, kemudian pertengkaran dan perseteruan di tubuh keluarga kerajaan hari ini, tidak bisa ditutup-tutupi, di. kita hanya tinggal menunggu besok ini, Raja Salman meninggalnya apakah dengan cara dibunuh atau cara normal, perhatikan itu yang kedua, terjadi tidak gempa-gempa di Arab Saudi dan sekitarnya yang ketiga, yang ketiga, apakah jamaah haji dan umroh terhalang nggak untuk melaksanakan ibadah ke tanah suci? Sebab kalau udah terjadi pertengkaran di tubuh keluarga kerajaan, keamanan dijamin tidak akan bisa lagi ditanggung. Maka airport pasti ditutup untuk orang orang dari luar yang ingin umroh dan haji. Rasul berkata di akhir zaman nanti ada tahun dimana umatku terhalang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang Nabi maksud adalah ketika terjadi perkelahian di antara tubuh anggota keluarga kerajaan demi perebutan kekuasaan nah kata Rasulullah yang akan memimpin kembali adalah Al-Mahdi dari keturunan kandungku kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam imbal Allah yang kami muliakan apabila kita melihat semua ini semuanya sudah terjadi tinggal menunggu ada sosok orang beriman yang sangat berpengaruh bagi dunia Islam dibunuh saya tidak tahu siapa orang ini kira-kira seluruh dunia mencintai sosok ini sosok ini berjasa besar bagi islam dan kaum muslimin kematiannya dengan cara dibunuh kematiannya dengan cara dibunuh menyebabkan marah orang-orang beriman satu bumi marah para malaikat seluruh malaikat di langit marah dengan kematian orang yang berjiwa mulia itu hadis ini soheh nafsud zakiyah kata rasulullah saya tak tahu orang ini siapa tapi kata rasulullah setelah dibunuhnya dia maka orang-orang digemparkan dengan berita Al-Mahdi sudah dibayar di depan Ka'bah. Manusia yang beriman pun berbondong-bondong untuk beribadat dengan Imam Mahdi. Nah, siapa orang yang ini? Allahu alam Hanya sedikit gambaran dari saya yang bodoh dan lemah ini. Yang pertama yang saya lihat ya, si, uh, standarnya internasional dan dia dicintai oleh orang, -orang yang beriman. Yang pertama Zakir Naik oleh pemerintahan India dia ditarget untuk dibunuh Alhamdulillah Perdana Menteri Malaysia pasang badan untuk melindungi beliau kalau sempat Najib yang menang kemarin maka diserahkanlah Zakirnaid ke tangan India yang kedua yang punya peluang untuk dibunuh juga Presiden Persatuan Ulama seluruh dunia Profesor Dr. Yusuf al qardawi oleh sisi dituntut agar dia bisa ditangkap hidup atau mati siapa yang bisa membunuh Al-Qurdawi maka diberi sekian miliar sementara Al-Qurdawi termasuk diantara penggerak dan pemersatu ulama seluruh dunia. apakah ini orangnya Allah wa'ala yang ketiga yang punya kans untuk dibunuh karena dia punya pengaruh besar bagi Islam yang ketiga adalah Najib Tayyip Erdogan Presiden Turki hari ini. Keberadaan beliau juga sangat menggerakkan bagi PBB. Amerika sampai jengah dengannya. Yahudi Israel ketar-ketir dengan sepak terjangnya. Dan beliau tidak ragu-ragu untuk berbuat dan bertindak. Demi kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Beliau ditarget. Apakah beliau orangnya akan dibunuh? Allah wa'ala. Yang keempat, ini dia. Pencinta ulama. Pelindung sunnah yang ketika dia menjabat walaupun hanya setahun dua tahun tetapi masa jabatannya dipakai semaksimal mungkin untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin Raja Salman yang sekarang sudah ditelingkungi oleh anaknya sendiri apakah ini orangnya akan dibunuh Allah yang kelima adalah keturunan kandung Rasulullah SAW yang membuat gebrakan besar dan menginspirasi kebangkitan Islam seluruh dunia sekarang ada di Mekah Habibuna Habib Rizik Syihab. Apakah ini orangnya, Allah wa'ala, saya serahkan seluruh ilmunya kepada Allah, yang pasti bukan suruh Muhammad Ali, yang pasti bukan Ustadz Adi Hidayat, bukan Ustadz Abdul Somad, bukan Ustaz Ustaz lokal kita, ya? karena sifatnya harus mendun mendunia.